Saliknya waspadai jika harga dolar New Zealand (US) diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.70526 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.7933. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212 sembilan delapan tiga satu satu sekali lagi nol delapan satu dua satu dua sembilan delapan tiga satu satu senang hati berbincang dengan anda untuk mendapatkan analis kores setiap hari silahkan subscribe ke channel ini sampai jumpa di video berikutnya